Minimal kita pelihara binatang-binatang yang ada di sekitar kita Seperti ayam, angsa, kucing, kelinci, anjing Nah ini semuanya adalah sahabat kita Untuk itu dalam pembelajaran pada tema 1 subtema 2 hewan sahabatku ini nanti cakupan materinya adalah meliputi Bahasa Indonesia IPA IPS PPKN SBDP kesemuanya ini nanti meliputi KD 3.1 dan 4.1 kecuali SBDP 3.4 dan 4.4 anak-anakku semuanya perhatikan pada layar ini di situ terdapat gambar ada melek susu telur kerupuk dan ini ikan yang siap dimakan. anak anak semuanya, kita perhatikan gambar ini. Semua ini adalah sumber dari makanan kita. Namun yang ingin Bapak tanyakan dengan melihat gambar ini ada susu, telur, kerupuk ikan. Coba anak-anak semuanya. Siapa yang bisa menyimpulkan pada gambar-gambar ini? Iya, bagus ternyata bisa menyimpulkan Pak, ini susu berasal dari sapi, betul Pak, ini telur berasal dari ayam, betul ini kerupuk tengirit berasal dari ikan, ya semuanya ini adalah berasal dari hewan nah, untuk itu pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang materi yang berhubungan dengan simpulan nah dari gambar tadi dapat kita tarik simpulan bahwa semua tadi berasal dari hewan itu simpulannya, nah untuk itu kita bersama-sama akan mempelajari tentang simpulan apa itu simpulan? simpulan merupakan kegegasan yang tercapai pada akhir pembicaraan atau pembahasan atau inti dari paragraf teks laporan yang kedua laporan merupakan pernyataan hasil akhir dari suatu pembahasan masalah dalam paragraf jadi simpulan itu merupakan inti pernyataan hasil akhir dari suatu pembicaraan atau paragraf itu simpulan Oh, simpulannya seperti ini gitu. Paham? Kita lanjutkan Langkah-langkah membuat simpulan Yang pertama adalah membaca keseluruhan dari paragraf itu Kemudian mencari ide pokok Kita ketahui bahwa ide pokok letaknya terdapat di kalimat utama Nah, kita menentukan ide pokok itu dari masing-masing paragraf yang ada dalam bacaan yang kemudian baru kita menyimpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf Kita lanjutkan Selanjutnya Cara mudah untuk membuat simpulan Yang pertama langsung mencari kalimat simpulan dalam paragraf Ciri-ciri kalimat simpulan itu Ada kata-kata Jadi Dengan demikian Oleh sebab itu Oleh karena itu Maka dari itu Nah inilah kata-kata Jadi Yang kita gunakan untuk Mencari kalimat simpulnya Misalnya ada sebuah kalimat Tadi seperti tadi Ada telur Ada ikan ada kerupuk Ada susu Nah, Jadi telur Susu kerupuk Tengiri berasal dari Binatang Nah, Jadi itulah yang merupakan Suatu simpulan Dirisinya seperti itu Yang kedua Menggabungkan kalimat utama Dengan kalimat simpulan Jadi kalimat utama Kita cari Kemudian simpulannya cari Nah, kalau sudah ketemu, itulah kita gabungkan Yang ketiga, mencari sebab-akibat atau akibat sebab Yang terakhir, simpulan merupakan jawaban dari ide pokok Jadi kalimat utama, di dalamnya ada ide pokok, kemudian ada simpulan Nah, simpulan inilah yang menjadi jawaban dari ide pokok Kalimat simpulan yang baik satu memiliki pesan yang disampaikan secara jelas. Mengambil intisari dari tulisan itu. Menyusun simpulan dari khusus ke umum. Menggunakan kata kata baku. Yang terakhir membuat pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Jadi Simpulan yang baik itu Memiliki pesan yang disampaikan dengan jelas Intinya apa Kemudian disusun Menggunakan kata-kata baku Dan berhubungan dengan ide pokoknya Ditambah dengan kalimat penjelas Namun dengan kata-katanya sendiri Supaya lebih enak gitu. Itulah simpulan yang baik Amati gambar ini ada telur Di sampingnya ada Sapi sedang menyusui Perhatikan Anak-anakku Binatang ini eh, Memiliki Berbagai Ciri misalnya Ini ciri-ciri Misalnya simpulanya seperti itu Binatang ini kakinya empat Oh ini telur Telurnya banyak berasal dari misalnya satu ayam misalnya gitu nah dengan demikian kita bisa menyimpulkan ayam bertelur sapi beranak nah, ayam bertelur dan sapi beranak ini dapat kita simpulkan bahwa binatang ini yang ayam satu menjadi telurnya banyak dan sapi memiliki anak, maka binatang ini namanya berkembang biak. Apa tujuan berkembang biak? Untuk melestarikan keturunannya, sehingga binatang ini tidak akan punah. Begitu. Jadi binatang ini berkembang Ya, dengan tujuan agar untuk melestarikan keturunannya, marilah kita pelajari perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada dua: yang pertama, perkembangbiakan vegetatif atau tak kawin; yang kedua, perkembangbiakan generatif atau kawin. Yang terjadi pada perkembangbiakan vegetatif itu pada hewan tingkat rendah yaitu dengan cara membelah diri, bertunas, fragmentasi. Di sini tidak ada sel telur maupun sel kelamin jantan. Sedangkan perkembangbiakan generatif yang kedua Cara kawin, cirinya memiliki sel telur dan sel kelamin jantan. Maka, di dalam perkembangan generatif ini terjadi namanya perkawinan. Bertemunya sel telur dengan sel kelamin jantan, nah itu ada tiga: ovivar, vivivar, dan ovovivivar. Mari kita jelaskan satu persatu. Kita awali dengan perkembangbiakan vegetatif yang terjadi pada membelah diri Hewan bersel satu ini merupakan perkembangbiakannya dengan cara membelah diri Contohnya amuba dan paramecium. Ini terjadi dengan tumbuhnya sel pada Hewan ini semula satu sel, kemudian tumbuh menjadi dua sel. Selnya berkembang berkembang-kembang akhirnya melepaskan diri dan setiap sel ini hidup menjadi individu-individu baru. Paramecium juga demikian. Semula satu tumbuh, sel-selnya akhirnya memisahkan diri dan menjadi paramecium-paramecium yang baru kita lanjut amuba semula satu ibu amuba dua menjadi tubuh ini memisahkan akhirnya menjadi individu-individu baru ini membelah diri yang kedua adalah bertunas ini terjadi pada hewan hidra Nih, ini binatang memiliki tunas Nah tunas ini nantilah menjadi yang individu-individu baru Hidra-hidra baru Ini contohnya Semula satu kemudian tumbuh tunasnya Tumulasnya berkembang Ini menjadi individu baru Hidra baru Ini Contohnya lagi, sekarang fragmentasi terjadi pada binatang planaria atau cacing pipih. Ini perkembangbiakannya dengan cara memotong tubuhnya menghasilkan individu baru. Jadi tumbuh menjadi individu baru. Ya, ini. Famentasi pada catan MPB Ini terpotong terpotong, terpotong terpotong Terpotong Terpotong Menjadi individu Individu Individu yang lainnya Ini contohnya Semula satu ini Kemudian ini potongan ini berkembang Lepas Menjadi Planaria Yang bagian badannya Tumbuh Menjadi satu lagi Yang bagian belakang tubuh menjadi planaria lagi akhirnya satu planaria ini potongan menjadi tiga maka menjadi tiga planaria lah ini membayangkan kalau manusia bisa berkembang seperti ini wah hebat tangannya potong tumbuh jadi manusia kepalanya potong jadi manusia lah untung ini tidak terjadi pada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 telah perkembang biakan vegetatif kita lanjutkan dengan perkembang biakan hewan secara generatif. Yang pertama adalah hewan melahirkan atau vivipar. Ini terjadi pada hewan mamalia. Mamalia itu menyusui. Yang kedua pada vivipar ini atau melahirkan terjadi adanya pembuahan yaitu bertemunya sel sperma atau sel kelamin jantan dan ovum sel kelamin betina yang mengakibatkan nanti terjadi yaitu proses kehamilan ini vivifar prosesnya adalah terjadinya pembuahan yaitu sperma atau sel kelamin jantan dan ovum sel kelamin betina pada hewan bertemu maka menghasilkan zigot. Zigot ini tumbuh menjadi embrio. Dan embrio menjadi bakal bayi dan akhirnya menjadi bayi binatang itu. Ini prosesnya. Jadi kita ulangi bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada binatang menghasilkan sikut berkembang menjadi embrio dan embrio menjadi bakal bayi dan bayi binatang itu pada vivivert ini selama menjadi bakal bayi dan embrio berada di dalam kandungan binatang itu memperoleh makanan berasal dari plasentanya induknya. Jadi makan melalui plasenta. Ini proses pembuahannya. Adanya sel kelamin jantan ingin masuk menuju ke sel kelamin betina. Akhirnya setelah masuk tumbuh menjadi zigot. Ini Kemudian, sigut ini akan berkembang. Akhirnya nanti akan berkembang karena berada di dalam kandungan hidup. hidup. Menjadi suatu embrio. Nah, ini. Setelah berkembang menjadi janin dan janin ini mendapat makanan melalui plasenta ini, plasentanya. Jadi melalui plasenta inilah janin memperoleh makanan Jadi kalau ada pertanyaan di dalam kandungan hewan atau janin memperoleh makanan dari mana melalui placenta kita lanjutkan perkembangbiakan generatif yang kedua yaitu bertelur atau ovifar terjadi pada burung, amfibi, dan ikan dalam ovivar ini ada dua pembuahan yaitu pembuahan secara internal dan pembuahan secara eksternal internal ini pembuahan terjadi pada atau di dalam bertemunya sel telur dan sel kelamin jantan berada di dalam tubuh induknya sedangkan eksternal Bertemunya sel telur dan sel kelamin jantan Berada di luar tubuh induknya Ini contohnya Ayam bertelur dan dalam telur ini ada kuning telur Yang merupakan e, makanan Dan ini putih telur Yang di luar sendiri ini adalah cangkangnya jadi makanan cadangan dalam telur selalu ada sehingga dalam telur ini individu akan tumbuh apa yang dimaksud dengan pembuahan eksternal yaitu terjadi di luar tubuh nah ini terjadi pada katak dan ikan jadi kata itu mengeluarkan sel telurnya kemudian berada di luar ini maka yang kata laki-laki juga mengeluarkan sel kelamin jantannya Sehingga bertemu di luar tubuh induknya Jadi telur dibuahi di luar tubuh Ini terjadi pada kata dan ikan Kalau pembuahan internal berada dalam tubuh induk Anak mendapat makanan dari kuning telur Jadi dalam Telur itu sudah ada cadangan makanannya yaitu kuning telur itu. Kemudian dirami ini, setelah itu menetas menjadi individu baru telurnya. Ini kura-kura, ini ayam. Kita lanjutkan. Ovo vivivar, yaitu bertelur dan beranak. Jadi makanan embrio berasal dari telur. Setelah menetas di dalam tubuh, kemudian dikeluarkan dari tubuh induknya. Ini terjadi pada binatang sejenis beberapa jenis ular, yaitu ada ular kobra, aligator, kala kadal, kobra, pari dan hiu. Ini prosesnya adalah semula berada telur di dalam induk Kemudian setelah menetas di tubuh induk baru keluar menjadi individu baru Nah ini bisa kita lihat perkembangan dari binatang-binatang tadi Nah, sudah jelas semuanya anak-anak? Mari sekarang kalau sudah jelas eh, Bapak ingin bertanya Coba di sekitar anak-anak Binatang apa saja yang berkembang biakannya dengan cara bertelur? Yuk, siapa yang bisa? Iya, bagus Ayam itik Angsa Iya burung Betul sekali Sekarang berikutnya Binatang yang berkembang biak dengan melahirkan Iya Sapi Kambing Kelinci Kucing Tikus Harimau Iya banyak sekali Nah itu bertelur dan beranak Masih ingat yang berkembang biak dengan Ovovivivar Bertelur dan beranak Iya, aligator, obra, hiu, pari, tolok, Iya, betul. Ternyata anak-anak masih ingat semuanya. Terima kasih telah mengikuti dengan setianya bersama saya, Bambang Suryebno. Dengan harapan semoga belajar bersama berbagi ilmu ini, Siti semoga bermanfaat, dapat menjadi ilmu yang barokah.